Bentang luas samudra biru memisahkan aku dan kau ada di sana, membentang luas samudra. Lewat telepon, email, atau chatting Ngobatin rinduku Kirim juga foto ukuran jumbo Biar nanti ku pasang Lucu Rika, karena tahu kau masih memegang janji yang dulu pernah kita sepakati. Kau ada di sana, membentang luas samudra biru memisahkan.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 Minta salaman lagi, aku hadir di sana atau lama lagi.